Sebelum nonton video ini, gue mau informasikan kepada kalian bahwa setelah event cc 1 atau pirate ini adalah event rerun granny cuy. Nah ini dia event rerun granny and the night tracer ya rerunnya cuy. Gue juga nggak nyangka ini ternyata event rerun granny duluan cuy nah di sini kalian bisa mendapat Granny lagi ya kalau kalian sudah belum potent ya termasuk gua gua pun juga belum potent itu di sini kalian mendapat koin-koin tapi tidak ada Sanity Poison joy waduh kita nggak diberi Sanity Poison dan di sini ada banner bergandengan dengan Granny Event ya reran Granny yaitu Biswak dan uh, Cia V chief Cif Chief atau chief mungkin ya bacanya ya. Nah antara mereka berdua ini gua pengen biswalk ini kambing ini kan kambing kambing jenis apa ini ya gua lupa ini kambing jenis apa ini. Selain itu ada lagi skin granny yang didapatkan secara gratis ya secara gratis dari uh, reward harian ya. Dan di sampingnya itu ada event rerun lagi itu pionir ya, ada meteorit. Jessica dan Silent ya seperti yang ada di thumbnail gua ini <laughs> dan furnitur pizza ada lagi cuy oke okay, mungkin itu saja nah ini skinnya jika kalian tertarik dengan skin Meteorite ya silahkan saja walaupun gua nggak pakai ya operatornya ya gua nyimpan operator untuk AOE Sniper ini gua untuk W saja cuy alang-alang cuy bentar lagi udah mau W ini ya semoga saja bisa dapat Oke okay, terima kasih Oke okay guys kita lanjutkan lagi untuk CC dailynya yang mana ini CC transport hub dan ini kita pakai ini yang mana ini jalannya adalah deploy unit limit is reduce ya dikurangi dua ya jadi kita batas limitnya cuman dua operator doang cuy Di awal deh Nah kita pinjam eja, Hingga enam sembilan Nah kita lanjutkan, kita di sini. Oke, okay, langsung. Jika sudah cukup, ganti menjadi uh, mana ini? Uh. Satu kali lagi loh ya nih yeah. Barengan dengan ini cuy oh, tersiap. Jauh, tersiap. Peace lah Boy wadrah boy wadrah boy oh ntar Hai, oh, hai, sakit parah. hai, <laughs> Sayang sekali hai, hai, hai, hai, cuy. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ああ。ぶっ刺ど。 私に Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.